Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya uh, Selamat sore teman-teman subscriber Dimanapun Anda berada Untuk permasalahan pada kali ini ya uh, Kita ini akan mengeser uh, Sebuah pengalaman ya. jadi ini adalah motor Vario lama ya Vario lama yang masih karbu ya Nah, jadi motor ini mempunyai peng, uh, Permasalahan ketika dikontak itu Sekring uh, itu langsung putus terus ya nah itu bisa disebabkan karena ada kekonsletan nah ketika sudah kita cari untuk bagian yang konslet ini sudah kita cari ya mungkin karena motornya itu juga terlalu kayak seperti ini nah mungkin ini jadinya itu ada konslet kayak seperti ini nah, di bagian ini kan kadang ada yang sudah terkelupas ya jadi itu dia ngeground lalu ada yang konslet kalau permasalahannya nih kita cari sudah tidak ada tapi cuman ketika kita kontak itu masih saja mati ya nah kita itu langsung memvonis di bagian CDI jadi CDI nya itu mati ya ketika CDI itu error <tuh> jadi itu dia langsung mati nah ini akan kita coba ya ini CDI nya ini sudah saya copot lalu kita kunci kontak nah cd ini kita lepas ya untuk melihat ya cd kita lepas dan untuk sekre ini sudah ini sudah saya agak kasih kabel ya Nah ini akan kita coba nah kalau tidak ada percikan kayak sehat kayak panas itu uh, berarti tidak konslet ya ini karena di bagian cd-nya itu kita lepas Nah, kalau CD-nya kita pasang di sini akan e, ngecret ya atau putus panas ya. Nah, ini kita coba nyalakan. Ini pasti langsung menyala, oke. Okay. Nah, ini langsung menyala. Cuman ini tanpa CDI ya, tanpa CDI. Nah, kita nanti akan coba e, pasang untuk CD-nya ini ya. Ini akan kita lepas. Eh, kok lepas ini masih. akan kita pasang CD-nya dulu ya. Cepat Nah, ini nanti akan saya persiapkan untuk saya lepas yang biru Saya kering biru Soalnya kan panas Nah, ini akan coba kita lepas dan ini akan kita lihat lagi ya Kontak masih on Oke, okay. ini kita langsung saja masukkan saya Repot dulu barang ini kita akan masukkan pasti nanti akan mati nah, nah ini langsung mati ya jabut enggak segera nah, ini baru dicabut karena posisinya panas ya uh, kita coba lihat ini kita pasang lagi pasti ada percikannya mati teman-teman ya enak kayak ada bunyi cat cat gitu ya jadi sekringnya itu agak panas ya dan ini kita pasang juga nah, di bagian kontak juga mati semua oke sekarang coba kontak matikan e, kalau untuk kontak dimatikan ini e, tidak apa apa ya jadinya ya kalau kontak mati ini kita pasang itu semua tidak apa-apa, tidak kosong, karena eh, harusnya ini belum masuk yang di bagian kontaknya Kalau ini kita lepas saja, ini sudah kita lepas dan kita juga sudah eh, persiapkan untuk yang baru. Karena posisinya kita juga sudah memutuskan untuk bagian sedek ya. Dulu bahaya golek nama lo ini bantal <tuk> <tuk> kita mau ponis di bagian CDI karena posisinya itu yang lain itu tidak ada ya masih enggak ada yang konsep ya udah sudah kita coba lepas semuanya jadi mungkin ini juga bisa untuk berbagi pengalaman untuk kepada teman-teman ya Nah ini ini yang baru ini merek federal Kalau untuk merek federal itu sudah ya meskipun tidak ori tapi ini sudah bagus ya kalau menurut saya. Ini kita pasang. Kak Desus mau masuk Nah ini sudah kita pasang. Lalu ini juga masih terpasang ya dan ini kita kontak masih off, kita coba nyalakan nah langsung menyala ya ini terlihat ini cuma buat patokan untuk yang retengnya ini tadi ya ini kita coba langsung selah saja Bentar. karena tadi itu mati ya jadi untuk motornya kita selah itu karena dobelnya itu tidak bisa karena motor ini adalah motor tempur ya untuk perang nah. jadi eh, kalau jadi untuk pengalaman teman-teman ya jadi kalau CD ini, ini ada error ya di dalamnya itu pasti eh, di bagian sekringnya ini yang bagian kanan ini itu pasti akan putus terus jadi ketika teman-teman langsung ganti pasti putus nah kenapa tadi ini tidak putus karena saya eh, akal dengan melilit kabel agak besar ya cuman untuk melihat saja tapi kalau cuman untuk melihat saja bahwa ada kunci kanan ya lalu nanti panas ini nanti kita akan akuti artinya ya, sedikit baga karena ini untuk ya jadi nanti kalau ada kekonsletan nanti sekreinya itu yang ini. ini sudah seperti ini ya, jadi permasalahan cuman dari ZDI itu sekedar untuk pengalaman untuk teman-teman ya, kita saling berbagi informasi kalau teman-teman mempunyai permasalahan seperti ini, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat ilmunya